mantap lagi mantap ya itu punju Apa? Kak beli. Boleh. Kemarin langsung sama Umarat. Saiduhum... Oh, iyalah. Apa? Tumpah <masalah> panas <tuk masalah> Tidak pedas sini Boleh Beda aja cabai juga Tidak Ha? <masalah> sok bawang? Cepetnya ya ya Mantap Di sini lah, terus banget tuh? Jangan -jangan Tidak, sini Sini Ini, sini itu sudah kalau kau yang SS es eh? sama ayah iya, di mana bang, itu? di Duhusun, oh, itu di itu pasar Kau tengok yang baik, baik tu, dari mana? perasaan tu. Kalau baik nonton tu, tengok hasil lah. Eh dah, tengok ada ini, penonton ni bawah. Ronton ni? Puyuh berapa? Puyuh ni. Oh you ni? Know. Wax. Oh, no. Punya ya? Punya wax, ba untuk baiz. Untuk baiz? Yang di daerah sepatu ya Yang dekat bengkel Dekat uh, Ayam penget tu Yang apa? jalan Yang seperangan Oh itu Ayam penget pak Sepan ini lah Iya depan ini Masih ya eh, sekarang Dekat lah Aku belajar orang ke sana Dekat Dekat Dekat sini Hampir kalau yang perlu jualan, tak jualan Seni, <laughs> Tau, Tau, Tau, oh, dari sini lah abang hantar sini, orangnya ingat Hehehe Tahu orang mau ke sini? Apa? Tahu mau nak ke sini? Tahu, dah tahu tadi Tahu dah sini, dah sini juga Tak ke model Ha? Tak ke model ni nanti Iya Cek acah nehi-nehi ni <laughs> ni Per, kawan, Per. Iya, masih yang Ada Yang kena yang kalau ya, Masa... ya, Iya, buka. Iya, yang lain. Dia tuh enggak dia lagi? Enggak. Oke. Sisi ini dua kali deh, Bedi. Bapak, coba bayar. sini. Pacaran Tan ke sini. Nah, itu. Buka. Satu lagi, Iya. Yang, Yang mana? Ini di buku, so Oh, punya uang itu samping Pay Beetle punya pegawai. Oh, oh malam. Ini bagus, itu aku juga pernah. <tuh> Balik malam. <tuh> masih kenal yes. bawa. <laughs> bawa. <Yoo. Te> <laughs> <hwah。gawa> mobil. <laughs> Ah, halo, halo, halo, halo, halo, halo, halo, halo, halo, kamu halo, halo, halo, aku juga halo, halo, halo, Aku juga halo, halo, halo, halo, halo, ayo halo, woonla de padel wanna Oh. We take that same over there. Gue udah kayaknya bro. Bro, udah beli kecap bening, bening, bening. Oke, Oh. Kita apa lokal hmm? lokal ini? Itu apa? kalau baju itu lah. Ya. Punya bini, si masih ada tayangin, dit? Masih. Hmm. Yang lama-lama yang ya. cara. Ayah. Ini kalau 10000 dan okay. ini 10 Rp7,000 Lepas Untuk lopi Lalu tutup Aduh, tidak mencari Sudah kawet masukkan bumbunya lalu nih lalu kecap terus minyak sama lagi bumbunya jamin mantap lalu dicampur bumbunya kuahnya aduk aduk aduk aduk lalu dicampur minyak Ding. Aduk-aduk. Terus digunting supaya tidak panjang-panjang. Masuk dalam proses. Model, modelnya dia belah-belah. Lalu dimasukkan dalam satu piring. Lalu kita tambah lagi satu bau buah bawang goreng. Lalu dalam saus ditambah lagi. <coughs> Jadi ditambah kecap Ditambah lagi bumbu Lalu ditambah sambal Masuk dalam satu proses kuah Ditambah lagi satu kuah Lalu gaji sudah selesai Kita mau lagi satu jeruk Biar aromanya wangi Surprise Nunggu cahawan tak? Oh, Paket lah, cahawan ikut dia. Apa adik mengerti makan ninja? Ui, senang dia. Eh. Oh. cap je kat sini ya cap <laughs> ja. lagi, masih hmm? lagi, ini apa ya? yang oh. cepat oke